jauh minimal satu meter, ya. Lalu gunakan masker dan jaga kebersihan. Segera kami siapkan wastafel uh, di depan untuk cuci tangan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan juga pengunjung pasar untuk memanfaatkannya, ya. Karena virus Covid-19 ini sangat berbahaya sekali, tidak bisa kita lihat dan penyebarannya harus kita cegah. Menghembat bagi seluruh warga masyarakat Bapak Bapak perangka mencegah penyebaran virus COVID-19 diharapkan untuk satu jangan panik dua jangan percaya berita-berita yang tidak pasti kebenarannya atau hope tiga jaga kebersihan diri Sơn xì